from the front all the way to the back.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 Oke okay. Yang pertama ada full tampilan dari baju hadiah kelas sekuat ranked season 9 besok Yang kedua ada 4 perubahan tampilan icon pada membership atau icon top up diamond in game Yang ketiga Ada update mode baru pada custom room Jadi nanti setelah update besar OB30 Akan hadir mode 6vs6 pada custom room Udah sih Semakin hari semakin semangat aja nih main game burik ini ya kan Ya gimana orang update-update terbarunya pada keren-keren dan kreatif banget gitu kan cuy Yang keempat Ada full tampilan karakter terbaru yaitu karakter Leon dan Otos atau Hasan Yang pertama ada tampilan dari karakter Leon untuk gayanya keren lah ya Kayak atlet basket gitu cuy Yang kedua ada tampilan dari karakter otos atau hasen um, Keren sih Dengan tampilan rambut ke jepang-jepangan dan muka ke indi-indiaan Waduh Blaster Yang kelima, ada emot baru Buya Control Yang dimana emot ini tuh menampilkan karakter Moko yang sedang menyusun huruf menjadi tulisan Buya secara hologram Dikabarkan emot ini akan rilis dalam beberapa waktu ke depan ini cuy Untuk di Free Fire server luar, emot ini rilis pada event top up berhadiah 500 Diamond dan untuk di Free Fire server Indo kemungkinan akan rilis pada event top up berhadiah kurang dari 200 diamond atau pada event shop yang keenam ada set bandel terbaru jadi nanti akan segera rilis set bandel baru yang bertemakan kerajaan atau raja yang dimana set bandel ini itu terdiri dari skin baju jubah dengan aksesoris kalung beserta gantungan koin emas yang terkesan mewahnya terus ada celana dengan motif kulit macan tutul terus skin sepatu hitam dengan garis berwarna kuning Terus skin mahkota layaknya seorang raja Dan ada skin kacamata hitam Serta ditambah dengan aksesoris rantai emas gitu cuy untuk di beberapa server set bundle ini rilis pada web event gacha terbaru dan untuk di Free Fire server indo kemungkinan akan rilis pada event yang sama atau pada event diskonan gimana nih Apakah kalian tertarik mengoleksi set bundle ini cuy yang ketujuh ada bocoran hadiah pre-order Elite Pass Season 41 Menurut info yang gua dapat dari salah satu website resmi Garena Free Fire Server Indo Yang menginfokan bahwa hadiah pre-order Elite Pass Season 41 adalah skin wajah terbaru Untuk bagaimana full tampilan dari skin wajah ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Gimana? Tertarik melakukan pre-order Elite Pass Season 41 nanti cuy? Yang kedelapan Ada bocoran Gold Royale terbaru. Jadi di sini ada tiga set bundle yang dikabarkan akan menjadi the next hadiah Gold Royale. Yang pertama ada set bundle Macanico Chofoso yang artinya mekanik cowok atau tampan untuk desain tampilan dari set bandel ini mirip banget sama seragam para montir-montir gitu ya cuy ya sesuai dengan temanya juga sih yaitu mekanik tampan gitu kan tampan yang dimana set bandel ini tuh terdiri dari skin baju hitam polos dengan aksesoris kalung dan gelang emas di kedua lengannya terus ada skin celana hitam polos terus skin sepatu kantor hitam terus juga ada skin rambut berwarna hitam dan ada skin kacamata yang menambah sensasi tampannya wow Yang kedua, ada set bundle estudante the moda, yang artinya mahasiswa mode. Tapi di sini, untuk desain tampilannya, enggak ada kayak mahasiswa-mahasiswanya sih. Lah, kayak mana nih? Malah kayak pemain sirkus gitu, cuy. Ah, ya sudah lah, ya pokoknya gitulah. Yang dimana set bundle ini tuh terdiri dari skin baju dengan kombinasi warna merah, abu-abu, hitam, dan kuning keemasan Terus ada skin celana berwarna merah dengan dua garis hitam di kedua kakinya tepatnya pada bagian paha Terus ada skin sepatu berwarna hitam dengan garis kuning sedikit keemasan Dan terdapat skin rambut berwarna ungu janda Wow. Waduh Desain rambutnya kayak wibu-wibu gitu lagi Wibu, wibu, mari ada wibu yang ketiga ada set Bundle Keeper untuk desain tampilan dari set Bundle ini ia ya kayak Keeper tapi juga bisa dibilang mirip sama set Bundle atlet olahraga KitKat yang dulu pernah rilis pada event Gold Royal ya yang dimana untuk desainnya ini simple tapi keren dengan Bundle yang didominasi dengan warna hijau muda Terus ada desain garis berwarna biru, merah dan putih seperti bendera gitu serta ditambah dengan tulisan Pakistan pada bagian dadanya. Dan tidak lupa desain-desain kecil seperti sarung tangan dan ikat lengan kapten gitu. Dan sorry banget untuk saat ini gua belum bisa kasih lihat full dari tampilan badel ini cuy karena masih ada beberapa hal yang dirahasiakan oleh Bapak Garena dan biasanya hadiah dari Gold Royale dari dulu sampai sekarang selalu memiliki set bundle yang berkaitan atau bertema olahraga dan profesi kalau gua pribadi sangat berharap set bundle yang pertamalah yang rilis pada event Gold Royale karena bundle yang ketiga hampir mirip sama set bundle KitKat yang dulu pernah rilis ya kan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 Sampai jumpa di info-info update terbaru dari Game Free Fire Battle Crown. Salam update.